Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bismillahirrohmanirrohim. Innalhamdalilahi, nahmaduhu wa nastayinu, wa nastakfiruhu, wa na min syururi anfusina, wa sayi ati'amalina, man yahdihilohu, falamudilalahu, wa man yutlil falahadiyalahu, wa ashadu ala ilaha ilollahu wahdanu syarikalahu wa ashadu'ana muhammadan, abduhu wa rasuluhu. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mubashirat, Sahih Al-Bukhari nomor 6475. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan ada yang tersisa dari nubuwah selain mubashirat berita gembira. Mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan mubashirat? Beliau menjawab, mimpi yang baik. pesan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus di dunia ini. Tidak akan ada nabi maupun rasul yang diutus ke dunia setelah beliau. Dari nubuwah akan tersisa suatu hal yaitu mubasyirat atau berita gembira yang berupa mimpi baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.